Tanganji bapak Oh dia, Gak, iya, nih nih nih nih nih nih nih nih nih nih nih nih nih nih nih 15 macam yur, dan bisa ikut trainingnya juga bisa ya. Ya. Pak, saya mau tanya nih, Bokok kenapa? Kok, oh, terus ini kenapa dibuang rempanya? Udah langsung, ya? nah, ini ya? Nanti udah langsung, Pak Lanjutannya, nanti saya kasih tahu dia Supaya benar-benar setiap pemainnya nah, nah, ya. ya, buku-buku. Terus sekarang apa yang nih Pak? Ya, Iya, bapak ini dari SMP Sampir, itu, ini, Minta datanya. Aku bak. ada Atau buku itu.